satu lagu yang kami berpikir ulang untuk membawakannya di Bandung, tapi fucking. Itu a fucking yeah. Sigat ya. walking single care wuh, wuh. buset baru di Bandung berapa hari? empat hari udah England saya ya temu tangan buat Bandung dan nama kalian semuanya kawan-kawan temu-teman -kawan. yang paling meriah untuk El Carmoya dan Teenage dan folding stars kemarin dan ada sangka di hari pertama, temu-teman buat semuanya mas Paris pake aduh aduh aduh, mari kita lakukan Selamat punya hal yang kalian berjuang dalam hidup kami tahu setiap dari kalian punya permasalahan itu dan kami tahu pasti bahwa ada kawan yang mau mendengarkan permasalahan kalian dan kalian hidup itu bukti bahwa kalian berani memilih itu daripada yang satunya yang berarti mati ini buat kawan-kawan yang sedang berjuang untuk apapun kehidupannya untuk kawan-kawan yang perketik ini memutuskan tak hidup, untuk semuanya yang memutuskan untuk hari ini, aku akan menghadapi masalah-masalah itu. Mungkin tidak akan beres, mungkin tidak punya solusi, tapi keputusan kalian adalah keputusan berani.